Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, jadi hari ini uh, balik lagi di ayam wishfeller ya ting <laughs> jadi di channel ini saya hari ini mau bahas uh, tentang uh, seputar bekam ya terutama ini bekam nih kenapa sih kok bagusnya itu tanggal 17, 19, dan 21 hijriah jadi sebelumnya saya mau kabarin dulu di sini saya nggak di rumah ya jadi ada suara-suara motor, suara mobil Kedengaran, saya ada di masjid ini Lagi istirahat Habis juhur, nah kok bisa Bekam itu bagus pada tanggal 17, 19, dan 21, ya jadi Sebenarnya itu dalam agama Islam itu Ada hadisnya, ya, ada hadisnya pada Tanggal-tanggal segitu, ya baik untuk berbekam, jadi bahasanya kalau tidak salah kayak gini Berbekamlah kamu pada tanggal 17, 19 dan 21 Ziria maka penyakitmu akan sembuh ya jadi tanggal hijriah ini bukan sebenarnya bukan tanggal-tanggal pada umumnya kita pakai tapi tanggal-tanggal itu penanggalan berdasarkan bulan ya bulannya meredar di ini di bumi ini itu kan ya bukan peredaran bumi terhadap matahari bukan yang seperti kita pakai ini kalian masih itu bukan yang kita hitung itu adalah hitungan bulan ya kenapa harus bulan ya memang ee, dasarnya memang kita panutannya ya bulan kayak gitu nah kenapa sih di tanggal-tanggal itu ya kan jadi sebelumnya itu sebenarnya sudah ada penjelasan dari salah satu ulama saya lupa ulama siapa namanya jadi beliau itu jelasin Uh, di tanggal-tanggal itu ya 17-1991 di pertengahan bulan itu ya Itu darah itu uh, matang Itu baik untuk dibuang, dibekam kayak gitu ya Jadi darahnya itu matang Sedangkan pada awal bulan itu darahnya Di awal bulan darahnya terlalu muda Jadi nggak bagus buat dibuang Yang paling bagus itu darahnya yang pertengahan bulan Dan pada pertengahan bulan itu darah itu bergejolak gitu Ya darah bergejolak ini bisa kita artikan darahnya itu naik ya naik penuh dalam tubuh sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya kan jadi sama kayak darah juga tidak baik dan kenapa uh, dia tahu awal bulan itu uh, darah itu baru muda gitu nah darah itu muda pada awal bulan jadi kan awal bulan itu kan sesuatu yang baru gitu ya baru muncul simbolisnya itu kalau kita nanam itu bagus buat tumbuh nah, sama kayak darah juga tumbuh kayak gitu baru dia terlahir bagus lagi gitu darah kita tapi itu terlalu muda pada awal bulan Jadi yang matang untuk dibekam itu pertengahan bulan itu berdasarkan dari sisi agama ya dan sisi penjelasan pada ulama kalau dari sisi lainnya ya pengaruh, bumi, pengaruh bulan terhadap bumi ya Ketika ada benda langit ya benda langit apapun itu mendekat ke bumi pasti ada gaya diantaranya gaya gravitasi dari bumi sendiri sama gravitasi dari benda langit itu pasti bergesekan kan. Nah kalau bergesekan pasti ada pengaruhnya dengan kehidupan di bumi. Nah pada saat tanggal-tanggal tersebut itu kan bulan tuh dekat dengan bumi, jadi bulan itu membawa gravitasi bulan mendekatnya sama Uh, gravitasinya bumi Ya ibaratnya kayak model Ya kita sebut aja angin-angin ya Bulan tuh kalau punya angin-angin Bukan angin yang seperti kita Rasakan di luar tuh ya Jadi angin-anginnya itu nyampe di bumi Dan bumi juga punya angin-angin sendiri Yang nanti bakal berkesesakan Sama bulan dan itu membawa pengaruh Kalau bulannya dekat ke bumi Ya pada saat pertengahan bulan itu Yang paling umum Itu kan yang terjadi Air, air itu di bumi bakalan naik, ya bakalan angkat bakalan pasang biasanya. Nah, sama juga dengan manusia. Manusia ini kan isinya darah, ya. sebagian besar tubuh kita itu isinya air. Nah, jadi manusia ini ya secara tidak langsung terpengaruh sama gravitasi bulan ini tadi, karena terlalu dekat dengan bumi, akhirnya darah itu naik. Darah banyak pada saat tanggal-tanggal segitu itu jadi kalau terlalu naik, itu biasanya uh, orang bakal mudah, tensinya naik ya, mudah marah, terus bisa mengontrol diri. Dan pada saat itu, uh, biasanya banyak hal yang tidak baik yang terjadi, kayak gitu. Ada juga sebagian, ada juga penelitian uh, menyebutkan itu, uh, dahulu ada seorang peneliti, dia meneliti kok di pertengahan bulan, ini di daerahnya itu banyak terjadi uh, apa namanya hal-hal buruk seperti perampokan pembunuhan dan lain sebagainya dia penasaran grafiknya tuh naik akhir bulan turun Apakah di tempat lain juga sama dia cari tahu tuh ternyata di daerah lain tuh sama juga grafiknya itu pas pertengahan bulan naik jadi pada saat itu sebenarnya ya memang ada pengaruh antara bulan dan kehidupan di bumi pada saat tanggal tahun segitu Nah itu menjadi dasar bahwa uh, bulan ini pertengahan bulan ini ada pengaruhnya buat manusia di bumi. Nah und, supaya sesuatu yang buruk itu ya melalui darah yang naik tadi akibat gravitasi bulan uh, itu tidak membuat manusia uh, terjatuh ya. Maksudnya terjatuh itu uh, jadi dia melakukan hal yang tidak baik kayak gitu yang dia lakukan gitu. sebaiknya bekam gitu, ya. mengurangi. Kenaikan darah yang ada dalam tubuhnya. Kalau sudah teman-teman melakukan itu, bekam itu ya, ya bakalan meminimalisir resiko, gitu kan? ya Kalau resikonya kecil, kita bisa menghandle diri kita sendirilah secara sadar. Oh ini hal yang nggak baik, oh ini malah nggak bagus, kayak gitu. Jadi uh, itu sebenarnya sih yang, uh, yang bisa saya sampaikan. Jadi dari sisi agamanya ada hadis-hadisnya dari sisi medis bukan medis ya dari sisi pengaruh bulan terhadap bumi juga ada dampaknya dan itu e, sebenarnya kalau kita tinjau itu masuk akal gitu nggak masuk akal segala sesuatu yang e, ada di luar bumi itu pasti bakalan berpengaruh ketika dekat sama bumi itu sendiri nah salah satunya ya bulan ini tadi nah dengan berukam kita menemanasir efek bakalan suatu yang buruk terjadi dalam diri kita kayak gitu dan biasanya sih ya makan bagian sehat itu teman-teman yang berbekam pada tanggal-tanggal segitu. Ya, tapi bukan berarti itu di generasi secara umum ya. Ada juga beberapa syarat, syarat-syarat orang-orang itu dia nggak bisa sembuh ketika melakukan bekam pada tanggal segitu ada juga karena dia tidak memenuhi syarat untuk dibekam kayak gitu. Ya jadi itu aja yang mau saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.